Hai, bertemu lagi dengan saya Dr. B di acara Ngobrol Sehat. Di bulan suci Ramadan ini, bagi umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tentunya asupan untuk cairan tetap harus cukup. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan cairan saat puasa? Berikut cara minum 8 gelas air per hari di bulan puasa. Info ini dari p2ptm.kemkes.go.id Satu gelas pertama setelah bangun sahur Kemudian selepas sahur minum satu gelas Satu gelas selanjutnya saat berbuka puasa Setelah sholat maghrib minumlah satu gelas Lalu satu gelas setelah makan malam Nanti setelah sholat Isya minum satu gelas, satu gelas setelah sholat tarawih dan sebelum tidur minumlah satu gelas. Bagaimana? Sekarang sudah tahu caranya kan? Minum 8 gelas air per hari. Semoga puasa kita lancar dan kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe, like share channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari info ini Terima kasih